teman-teman ya, nah, DP 5 juta ya. DP 5 juta <coughs> angsuran 5,3 6 tahunnya 4,6 4,8 terjangkau kan teman-teman langsung telepon Bang Pauji oke kembali lagi di channel Drosauto kita ke Suzuki Pulau Gadung sama Mbak Indi ya Oke, baik. Boleh. Yuk, masuk. Oke, terima kasih. Ya. Ada baleno. S-Cross. L7 si imut espresso XL7 alfa. Si Mongel Ignis dan si Tampan R 3 Nah, buat teman-teman kebetulan kita lagi ada sharing promo bersama Abang Fauzi bang. Fauzi, gimana bang? Kapan sehat bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, bang. Ya. Kita lagi ada di Suzuki Pulau Gadung bang. Betul. Minta izin bang nomor alamat beserta nomor telepon abang Fauzi. Alamatnya Suzuki Pulau Gadung ada di Jalan Raya Bekasi kilometer 19. Oke. Okay. Pulau Gadung Jakarta Timur. Oke. Okay. Tempatnya depan Terminal Pulau Gadung. Dengar-dengar ini Suzuki pusatnya ya bang ya. Betul. Di seluruh Indonesia pusatnya di sini. Iya. Betul. Nah tuh teman-teman. Jangan takut kehabisan stok stok. Betul. Nomor telepon abang Fauzi silakan. 085 delapan lima. Oke. Delapan satu. Oke. Sembilan sembilan Oke. Nomor telepon Bang Fauzi ada di bawah ini ya, teman-teman bisa langsung klik tersambung via WhatsApp nanti betul. langsung. Oke, okay, Bang Fauzi, kita mau bedah promo mobil yang sekarang lagi trendy, betul dengan... Promo Extraordinary SUV yang harganya sangat worth it di bawah 300 jutaan ya Bang ya? Iya betul Mobil apa ini Bang kira-kira Bang? Ini mobil XL7 XL7 Mobil XL7 Oke okay. ini yang tipe Alfa Ini tipe Alfa Tipe Alfa teman-teman Transmisinya manual Matic? Ini manual ada matik, juga Matic ada Bang, bocoran harga sekarang on the roadnya berapa Bang? Kita mulai dari yang tipe terendah ya Oke okay, XL7 tipe... itu Zeta, Zeta. Beta okay. Zeta, Zeta, Zeta. Zeta manualnya dua ratus lima puluh satu Zeta metiknya dua ratus untuk tipe metik yang Zeta. Oke. Okay. Yang tipe menangannya Beta manual dua ratus enam juta. Dua ratus juta. Enam juta. Ya. Sama Beta Beta metiknya dua delapan juta. Dua juta. Dua juta. Ini yang Alfa manualnya dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua juta seratus. Yang Alpha metiknya dua ratus sembilan puluh juta seratus dua juta seratus. Iya. Tuh teman-teman harga on the road ini masih sangat murah yeah, di bawah harga kompetitor mobil SUV, SUV lainnya. Untuk promo akhir tahun ini, uh, uh. Suzuki sl 7 berapa, bang? kasih yang terbaik bang buat pemirsa. Ada diskon. Oke. Okay. Kertahun sampai 30 juta. Sampai 30 puluh juta. Nah, diskon cashback. Diskon cashback bang. Hmm. Wow. Dari Ada... harga ondel tadi. Iya. Oke. Okay. Harga ondel tadi kita kurangin 30 juta. Kalau yang Alpha aja kalau 290 sembilan dikurang 30 puluh berarti jatuhnya 260 enam Luar biasa, sangat worth it. Harganya bener-bener di bawah harga ekspektasi untuk kelas SUV ya, ya mobil baru loh teman-teman. <laughs> di bawah 300 jutaan juta. tipe terlengkap cuman 260 260 nggak ada lawan deh <laughs> iya iya iya bang ya. ini promonya selain diskon cashback apa lagi bang kira-kira bang? ada bunga 0% bunga 0% hmm, itu selama berapa tahun bang? itu maksimal satu tahun maksimal satu tahun uh. bener-bener bunganya nggak ada bunga sama Betul. sekali? enggak ada Oh jadi cuma bayar pokok hutang aja. Iya. Wah. Wow. Tapi syaratnya DP 50% DP 50% iya. DP 50% berarti kalau ini DP-nya harganya dua uh -huh. berarti kita bayar sparonya ya. Sparonya. Bayar sparonya dibayar setahun. Setahun. Itu sematanya cash bertahap dong ya. Iya betul. Cash bertahap tapi nggak ada bunga. Gak ada bunga. Nah tuh teman-teman kan menarik ya dengan DP sparok mobil udah dibawa pulang dong. Udah dibawa udah PKB, SNK semua sudah kita terima belum? Blom, oh belum, berarti setelah pelunasan, pelunasan baru BPKW kita terima. Ya. Tapi yang kita terima snk, SNK. sama perlengkapan toolkit semuanya betul. ya. Nah itu teman teman ya bayar 50% mobil udah tinggal dibawa pulang. mau dicicil setahun bebas bunga. Oke okay, bang, ini tipe xl 7 yang tipe tertinggi apa ya? Iya betul. Varian warnanya beberapa tipe bang, ada beberapa warna. Ya alpha, ada warna khusus, racing orange, ini contohnya. Oke. Okay. Sama satu lagi brief kaki. Oh. Uh. Dia agak, agak coklat kayak seragam-seragam PNS. Oh iya iya kayak coklat kaki gitu ya. Iya. Itu hanya ada di tipe tipe alpha. Tipe alpha. Dia dua warna ya bang ya? Iya, two tone. color ya. Tipe color. Nah tuh teman-teman pilih yang alpha, banyak benefitnya, ya. harganya cuma 260 ratus enam loh. Nah, bang Fauzi. Iya untuk promo akhir tahun ini. Ah. Kasih promo yang benar-benar menarik buat calon pelanggan teman-teman okay. kita. Oke. Nih ada XL7 mulai DP dari 6 juta. DP 6 juta. Angsurannya untuk 5 tahun 5,3 juta 70.000. 5,3 juta. 5,3 selama 5 tahun. Iya. Itu benar, Bang. Benar. Terus ini real nih, real. Bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Iya yang 6 tahun 4,8 juta. 4,8. Iya. Tipe B Zeta. Zeta. Zeta. ya teman-teman. Manual matic tersedia dong. Tok yang Alfa. Yang Alfa? Yang Alfa DP-nya 7 juta. DP 7 juta. Ya. Ansurannya 5,9 selama 5 tahun teman-teman. 5,9 ya. selama 5 tahun. Hmm. Real nih ya. Real. teman-teman oh, DP 7 juta. Ansurannya 5,9. 5,9 selama 5 tahun. 5 tahun. 6 tahun 6 tahunnya, tahunnya 5,3. 5,3. Iya. Barang ready, Bang. Ready. Proses bisa siap langsung. Proses siap, afdol. Yang penting B checking lolos. Lolos. Kalau 2, kalau 3 masih bisa dibantu? Bisalah. Bisa lah. Uh, bisa. Kalau 4 bisa? Kalau 4 ada DP 30%. DP 30%. Baik kalau 5 ya. ya. <laughs> nah, di Bang Kozi pokoknya kalau 3 masih bisa dibantu ya, teman-teman. Hmm. DP 5 juta atau 7 juta ya. Betul. 7 juta yang tipe aslah apa? angsurannya benar-benar kejangkau banget 5,9 selama lima tahun betul. mobil baru seniornya enggak terlalu lama masuk akal, masuk akal. Nah, pokoknya nggak usah khawatir teman-teman ini real saya pertanyakan benar-benar real DP dan angsurannya tanpa gimmick tanpa gimmick benar. <laughs> oke apa lagi bang kira-kira bang ada lagi dia promo dari Tokopedia, oke okay. tambahan tambahan satu koma setengah persen, satu setengah persen. Kalau beli lewat Tokopedia, lewat Tokopedia, tapi kita bisa diarahkan ya, Bang. Ya, bisa. ]kan ya. kita dipandu gitu ya, bisa. caranya bagaimana, bagaimana di gitu. luar cashback yang 30 juta itu ya, di luar cashback tiga juta. Oke, okay. ya. terus Bang, apalagi Bang, ada lagi promo untuk Trade In, kita ada lagi tambahan cashback empat persen. 4%. Eh, 4 juta empat juta empat juta. Jadi kalau punya mobil bekas mau ditukar tambah di sini bisa kita proses ada tambahan cashback 4 juta, 4 juta. Oh. Sebelum mobil ini yang barunya turun, mobil yang lamanya masih bisa dipakai Oh, iya iya iya. Jadi ya teman-teman, untuk mobil yang mau ditrade in, kita punya mobil lama nih. Uh -huh. Kita mau trade in tukar tambah mobil baru. Ya. Harga mobil kita pasti di dihargain dengan baik dong Kurang ya baik. sesuai dengan harga pasaran Betul. plus ditambah 4 juta iya no, teman-teman tambah 4 juta terus kalau misalkan mobilnya belum ready masih bisa kita pakai tuh masih bisa nah, sampai mobil, mobil, mobil ini turun baru ini mobil itu turun oke teman-teman ya ini sangat menarik program promonya di akhir tahun dengan Bang Fauzi sebagai salesman -nya. bisa langsung telepon WA apalagi tadi DP-nya benar-benar masuk akal. DP 5 juta, angsuran berapa, Bang? 5,3. 5,3 untuk yang zeta zeta lima tahun. Itu manual ya, Bang ya? Manual. Manual. <kuh> Worth it ya, teman-teman. DP DP 5 juta, angsuran 5,3. 5 tahun. Tuh, teman-teman. Apalagi Bang kira-kira, Bang? Bisa angsuran 3 jutaan. Bisa angsuran 3 jutaan. Bisa. 3 jutaan bisa dp-nya itu sekitar 40 jutaan 40 juta tenor sampai 8 tahun tenor sampai 8 tahun wow dp 40 juta 40 juta selanjutnya 3, 3 juta tenor 8 tahun tenor 8 tahun berarti kayak semacam kredit balon gitu ya, ya. balon payment ya oke okay, ya teman-teman banyak solusi dari bang poji yang ditawarkan pokoknya teman-teman hmm. tinggal telepon aja nanti dipandu sesuai dengan mekanisme yang promo akhir tahun ya. Iya. Oke, okay, apa lagi Bang? Kita ada face, face profile juga. Oke. Okay. DP 30% ke atas. Oh. Jadi kita tanpa survei, tanpa survei. Sehari bisa langsung top. Sehari langsung aktif ya. Mobil langsung bisa dikirim tuh ya 2 hari ya kalau Bisa. Ya. Tuh teman-teman gerak cepet sistem kilat. Pokoknya gercep. Gercep. Cuman dua hari mobil udah bisa diantar Nah, pokoknya uh, Sat-sat ya satset, Sekarang satset. tuh lagi Trending sat Tuhan seneng sama yang satu nah Pokoknya Bang Pauji ini kriterianya sat sat <laughs> Apalagi Bang Kira-kira Bang Ada lagi tambahan kartu emani kartu emani satu juta rupiah satu juta rupiah sama full tank bbm sama full tank bbm mm -hmm. bensin bensin wow luar biasa ya. menarik banget ya teman-teman ya promonya benar-benar sangat luar biasa pokoknya teman-teman saya melewatkan promo akhir tahun dari Bang Fauji bang selain XL 7 kita ada program unggulan juga ya R3 Ada. Ya? betul R3 boleh bang kita ke R3 bang? boleh Yuk. nah untuk R3 nih bang ya R3 itu terkenal dengan mobil si irit si irit juga ya, si irit untuk mobil kelas MPV cukup terlaris ya, ya terlaris. pada zamannya apalagi baru launching wah ini menduduki peringkat pertama terbaik penjualan se-Indonesia pada tahun 2012 betul Suzuki R3 Bang ini tipe apa nih Bang? ini R3 GX Hybrid tipe GX Hybrid tapi ya. yang kalau kebanyakan kan ada yang orang senang yang lebih ke konvensional ya ya apa kebanyakan di mana tuh apa Bang? yang lebih ke hybrid apa yang ke yang biasa? untuk sekarang lebih ke hybrid lebih aku, hybrid. iya, karena lebih irit ya, BBM nya uh, BBM pilih. juga lagi naik kan uh, jadi pengeluaran berkurang berkurang jadi perbandingannya untuk absorpsi BBM 1 liter bensin bisa dibagi separoh ya iya. sama satu baterai ya iya. luar biasa Satu liter bensin berapa bang? Kira -kira, bang? jaraknya? perkiraan ini sampai satu banding 20 1 banding 20? Iya. jadi dalam kota, luar kota? itu dalam kota dalam kota satu liter bensin bisa mencapai 20 puluh kilometer ya. pemakaian wow luar biasa berarti kayak semacam separo separo ya, ya. separo bensin separo listrik lebih enam puluh empat puluh enam puluh tuh si bensin bensinnya empat baterainya nah tapi dari segi tenaga torsi apa segala macam lebih ke responsif nggak? Lebih responsif Responsif juga? Ya, karena dibantu juga masih baterai Oh iya iya iya iya Untuk mobil R3, ada beberapa tipe varian bang. Kita ada tiga, tiga. Satu R3 GL, tapi belum hybrid Belum hybrid Jadi Itu oh. harganya mulai dari 248 empat 248 Yang manual 500 manual Yang metiknya sembilan 500 ratus. Ya. Itu yang tipe GL, yang GL. Untuk okay. yang hybridnya masuk ke tipe GX yang tipe hybridnya masuk ke tipe GX nah. oke. Untuk yang tipe GX nya bang, yang tipe GX nya manual dua 300 tujuh puluh Yang G x 281 matic-nya dua ratus delapan satu Nah, untuk yang tertingginya, tertingginya yang sport, sport yang Itu sport. Itu Cepat hybrid juga, Bang. Hybrid juga oke. Okay. Sport manualnya dua ratus delapan satu tiga ratus. Dua ratus delapan satu Sport matiknya dua ratus sembilan dua tiga Cashbacknya berapa, Bang? Cashbacknya sama kayak sel seven tiga juta. 30 juta. Yeah. Tapi kalau teman-teman mau minta lebih, tinggal calling Bang Fauzia. Desa, ya table <laughs> Oke, okay, teman-teman gak usah khawatir, mau diskon tambahan. Serius langsung telepon beliau, langsung WA. Nah. Bang. Ya, kasih promo yang bagi yang bagus, Bang. Promonya DP minim. Oke, okay. DP minim mulai dari DP 5 juta. DP 5 juta. Rp3.000.000. Benar, Bang. Serius, benar. Yang Omanual. manual. Yang manual. Asuransinya 5,7 tenor 5 tahun. 5,7 5 tahun. Ya. Benar nih. Benar. Salaman. Salaman. Tuh, oh, teman-teman, salaman ya. Ini bener nih, real bener nih. nih. DP 5 juta, asuransinya 5,7. 5,7 selama 5 tahun. Tuh, 5 tahun, berangkat bungkus, teman-teman. Yang 6 tahunnya 5,1 yang 5-6 tahunnya 5,1 tipe GX-nya GX. GX hybrid BP 5 juta angsuran 5,7 5,7 selama 5 tahun. 5 tahun luar biasa yang 6 tahun 5,1 5,1 tetep dapat etol dapet. 1 juta full tanky BBM. BBM dan garansi mesin juga ya, ya. garansi mesin selama 50.000 ribu 50 ribu. km itu oli juga gak bang termasuk bang? termasuk oli, termasuk oli. Ya. Free service dan oli. Iya, tinggal isi bensin doang. Bener, benar-benar. anak kira tahun. Apalagi bang, kira-kira bang. Ada <laughs> tiga yang sportnya. Oke. Okay. Yang tipe tertinggi. Yang tipe tertinggi. Itu DP-nya mulai dari 6 juta. DP 6 juta? Iya. 6 juta ah, tuh bang. Enam juta. Enam juta. Angsurannya lima koma Tenor 5 tahun. Tenor 5 tahun, teman-teman terus yang 6 tahunnya 5,4 5,4 wow tipe tertinggi r 3 yang sudah tipe sport sport buat teman teman yang usaha wira swasta, bang pauji jagonya tuh ada mobil hmm. bang ya, ada oke okay. yuk Yo. kita ke sono langsung oke okay. nah nih teman teman yang teman teman wira swasta, yang usahawan kita berikan informasi Promo gede gedean di akhir tahun, dengan hmm. bab Oji ini mobil ya. apa, Bang? Mobil Carry Pick Up, mobil Carry pickup Wow, Carry Pick Up, tayo ya terkenal ya. ya. Susu tayo Carry Pick Up. Dia ada berapa tipe, Bang? Dia ada dua, dua tipe. Itu FD yang, yang satu FD. Buka kebuka satu, Oke okay. yang satu lagi, 3D yang WD, WD tiga tiga 3way Tiga puluh lima, tiga way. lima. Tiga tiga jadi yang tipe standar maupun yang three way tersedia ya, betul. dan juga sudah ada AC belum bang? ada yang AC ada yang disediakan juga ada yang AC ada. ya? Bang ini CC nya berapa bang kira-kira? bang? ini 1500 lima 1500 CC mesin R3 mesin-mesin R3? Mesin R3? wow berarti sangat irit dong ya. andal juga ya teman-teman karena sudah terkenal R3 Insya Allah nggak pernah ada komplainan untuk mesin betul. Uh, bang ini CC nya yang 1500 ratus. Kira-kira harganya berapa bang? On the road? Ini yang non AC mulai dari seratus enam puluh satu enam ratus seratus enam yang, yang tipe standar, yang FD, yang FD, yang 3 way. Yang 3 way non AC. Mm Heeh. -hmm. Dia 162 600. Beda 2 juta. Udah 2 juta. Oke, okay. beda 2 juta ya teman-teman yang standar sama yang 3 way. Yeah. Kalau yang sudah AC? Kalau yang sudah AC yang FD-nya 170 200. 170 200, 200. yang sudah AC, yeah. yang tipe standar. Standar. Oke, okay. yang 3 way? Yang 3 way-nya 171 200. 171 200 Betul. yang sudah AC, AC. dan 3 way. Betul. Nah, paket promonya apa, Bang? Promonya dia lagi ada diskon, oke, okay. tiga juta, 35 juta. Betul, wow, Umang berarti kental. dari harga 160 diskonnya 40 juta, 40 35 tiga puluh juta, berarti sekitar 120 dua puluh juta. jutaan sudah dapat mobil baru, bener-bener in Ryan, ya in Ryan. Wow, luar biasa daripada nyewa, ya kan? Bener, bener, bener, bener. Seratus dua jutaan, teman-teman sudah dapat mobil baru, bang. Untuk paket kredit bisa nggak bang? Rata-rata kita kan usaha nih. Rata-rata uh. kita jarang beli cash Betul. Rata-rata kredit. Betul. Kasih harga harga terbaik bang. Promo. Dia aja. mulai DP dari tiga juta. DP tiga juta. Tiga juta. Beneran nih? Beneran. Tiga juta. Wow. Beneran. DP angsurannya bang? Angsurannya tiga koma lima juta. Tiga juta. Tenor lima tahun. Tenor lima tahun. Betul. DP 3 juta. Angsuran 3,5 juta 3,5 juta, 5 tahun Betul. Salaman ya Salaman Tuh teman-teman ya Ini real nih Ini real, yeah. real, saksinya ini nih DP 3 juta 3,5 juta, angsuran 3,5 juta 3,5 juta, angsuran x ,5. 5 tahun Iya Sama 3. Bang Poji mm -hmm. Bang, nomor lu sebutin lagi Bang Nomornya 085-81-999-5163 okay. okay. Nah, Bang, rata-rata mobil ini prosesnya ribet gak sih Bang? Dengan DP tersebut Enggak selamat um, tuh data kita menunjang ya iya, pasti bisa ya bay checking oke okay. Oke. Okay. terus usaha jelas oke okay. bisa kita proses pasti bisa masuk nih ya kalau be be nya kurang bagus kita naikin DP aja 30% bisa lah oke okay, bener-bener tapi gue bener-bener respon banget sih ya, yang namanya DP 3 juta angsuran 3,5 selama 5 tahun betul. kalau 4 tahunnya berapa bang kira-kira? 4, 4 tahunnya 4 juta 4 jutaan 4 juta 61 4 61 ribu? sampai iya. 4,1 nggak sampai wow, teman-teman tersedia 4 tahun sama 5 tahun betul luar biasa bang, kalau yang AC berapa bang? Kira -kira? yang AC itu DP-nya mulai dari 6 juta DP 6 juta? 6 juta oke okay. angsurannya 3,7 juta. 3,7 selisihnya ya. cuma 200.000. 200.000. Angsurannya pun selisih cuma 2 juta. Iya. Mohon minta nambah lagi ngomong Bang Oji aja langsung. <tos> <tos> uh, uh mungkin teman-teman ada opsi bidangnya bisa sama nggak segitu e, kan gitu ya betul. ya nanti nggak nawar-nawar aja langsung deh. bonusnya udah banyak nih pak oh iya yeah, apa aja tuh bang radiotip udah ada radiotip dapat anti karat anti karat dapat tatakan plat tatakan plat ada voucher etol juga voucher etol juga satu juta. juta wow basic full tank juga dong betul. nah tuh teman-teman apalagi kekurangannya dari oh. bang Koji kasih promo diskon yang akhir tahun benar-benar sangat menggiurkan <laughs> oke okay. Nah, Bang, heeh, hmm. cover area Abang kira-kira melayani daerah mana aja, Bang? Untuk cover area kita, Jabodetabek semua kita cover. Cover bisa, bisa, oh, luar kota bisa, Bang. Bisa Bandung, Bandung enggak? Bandung, tapi tapi bisa bantu ya? Bisa, Bantulah. Sekarang, bantu masih, ya. bisa. Sekarang ya. masih bisa, Sekarang masih bisa. Oh, uh, daerah Pokok, Pu yang Plate gitu masih bisa enggak? Belum bisa, bisa paling enggak daerah Bekasi Jabodetabek ya, ya. sekitarnya ya? Sekitarnya. Karena bukannya nggak bisa, ya. tapi karena terbentur sama biaya plat Iya eh, kayak letter ya, ya bi betul. biaya letternya jadi tergantung ada harga daerah ya, ya betul. harga daerah selama itu harga daerahnya bisa ngikutin pasti bisa dong bisa begitu ya teman-teman pengertiannya Bang poji bisa melayani seluruh cover area di Indonesia hanya harganya bisa menyesuaikan sesuai dengan daerah-daerah tersebut nggak usah khawatir promonya tetap dapat. ya langsung ke Bang poji barangkali ada yang mau pesan mobil ambulan Oke okay. atau mobil carry box, juga carry bisa box. Kita. Oh iya iya nah ya teman-teman nah, ya, yang mau pesan ambulan atau carry box sesuai dengan konsepnya teman-teman bisa ya bisa Oh saya pengen panjangnya segini lebarnya uh, segini mungkin bisa ya iya. dibantu sama Bang Pauji carry. itu menarik tuh teman-teman kalau untuk harga nanti presenya bisa langsung bypass ya, ya bisa. So. dan harga-harga promonya tetap dapat ya bang ya dapat gitu. oke okay. mereka ada lagi bang sudah <sadet> <sadet> oke okay. nah teman-teman berikut tadi sharing promo di Suzuki Pulau Gadung Tabang Jakarta Timur pusatnya ya iya, pusatnya pusat. di Indonesia buat teman-teman yang sekiranya membutuhkan mobil Suzuki bisa langsung menghubungi Bang Fauzi apalagi yang mau trade in trade-in mobil bekas lama Anda ke mobil baru betul. gitu dapat promo-promo menarik dan mobilnya nggak bakal dihargain murah betul. dihargain lebih tinggi betul dijamin pokoknya dijamin ama value auto value auto value ya teman-teman ya ya berikut teman-teman apabila ada kekurangan dari segi penyampaian tutur kata maupun dari segi tampilan saya dari derosa auto dan Bang Pauji dari Suzuki Pulau Gadung, eh, Pulau Gadung SPT ya, ya, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salam sukses dari Rosa Auto. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih ya Bang. Terima Bang. Ya.